Shalom, menjual jiwa permata. Istilah Tri Tugas Panggilan Gereja, emang telu tugas gereja. Artinya, Ditelu inti bagin simbelin jadi dahin pokok gereja ta. Emang koi marturia, rasdiagonia. Arah kaisi itu ri ke uga penting na tugas e. Guna dilakukan sebagai tanda kita kalah si Erkini tekan. ije hijai turikan maka si telu-e harus dilakukan secara utuh. Laban si sada entah dua mencay dilakukan. Adisi renungkan alumbages dengan si evaluasi selaku permata GBKP, si Erkini tekan. Si telu-e ibas kegeluhenta si teg wari. Mari sibuk bagasi toleh pengertin karena tugas gereja berikut bahan bahan peanta mingguenda arah kitab Titus 2 ayat 14, empat Rasada Tesalonika 5 sepuluh empat ayat sepuluh se untuk itu mari kita bersama sama menelaah apa kata Alkitab Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini dengan tema Dahin Simahuli. Maka dari itu mari kita angkat lagu pujian bagi Tuhan Kita bernyanyi Allah Dari barat sampai Nama disini, dari pulau -pulau ke timur, Yesus dari pulau-pulau kembali. Saksikan, keusarannya diciptakan Yesus, Yesus, nama Yesus Nama Yesus disanjungi Dari pulau-pulau, lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Allahku dasyat berkuasa Curu bumi sujud menyembah Tinggikan nama-mu Alakku dasyat berkuasa Curu bumi sujud menyembah Tinggikan nama-mu Mari satukan hati kita Kita berdoa Puji syukur kami ucapkan Kepada Allah Tuhan mana atas karunia dan penyertaanmu kami dapat melaksanakan PA kami Tuhan berkati PA kami dari, dari awal sampai akhir PA ini Tuhan Kami tahu ini rencana Tuhan, kami tahu ini berkat dari Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus melalui anakmu putra Roh kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin Kita masih angkat lagu pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi Kasih setiamu yang kurasakan. si suka Semampat sana kita RPA permata, opelengah kita magikan kata di bata, ras kita artoto, toto kita. Bapak kami siringan ibas kini surga, dikatakan kami bujur bahan tuhan, luar biasa kekelengendu, do ikecapkan kami ibas kegeluhan kami. Lid kami kerina ibas krian ukur, ibas Pasa enda Tuhan ibas kami RPA permata enda. Ate kami kondang keken karena kebenaran kata Andu, kuasai kami dengan kamsi kerna kami si peangkakan karena kata kami. Gelahna banci kami ibas kami dalani kegelun enda tetap terdalan repalaskan kata Tuhan. Alokan pertonton kami Tuhan. Re kami do Yesus Kristus, Tuhan juru selamat kami manusia. Amin. Senin rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kata di bata man banta ibas PA permata indah. Ibuat ibas Titus 2 ayat 14 bagi 1 Tesalonika 5 ayat 14 se 15 kata agenda Titus 2 ayat 104 Ngo indeskna dirina guna kita lako nebusi kita ibas krina si jahat nari jenari ibana kita jadi si kerajaanna jadi bangsa si bersih Si masikel erbahan si makuli. 1 Tesalonika 14 ayat 15 kata na baginda. Ipin kami man bandu o senina-senina. Ajarkanlah kalak si perkisat. Tetapkanlah ukur kalak si perbiar. Sampatilah kalak si kote. Janah sabarlah kam nangdangi isep. Metengatlah gelau olalit kala sirbalas, alu kesalahan nangdangi kalak sirbahan salah. Tapi balas si mehuli nangdangi teman bagi pe nangdangi kerina manusia. Jadi si jadi tema man banta ibas kita RPA permata enda, MK dahin si mehuli. Kerina ngawani perpulungan, bagai pekerina permata, GBKP, terbagi-bagi dahin, Rikudkan talenta, ras pendiluman bang. Lid permata jadi dokter, lid perawat, Lid hakim, lid perbinaga, lid guru, lid aron, tapi upahan pegawai rasidibana. Ema pemeredi bataman banta, pelain-lain kerinana. Jangan enda sadar kebayakan, sadar kebayakan si luar biasa nangdangi gereja Tuhan jana edam edahintah secara pribadi selaku gereja singgelu. Gereja singgelu, gereja selaku kulani Kristus melalakel dahin-dahin pelayanan si arus ilakokan. Emakadahiklah dahin Tuhan. Rikutkan talenta, ras potensi, silid, tibas diri. Membanta kerina perpulungan Tuhan. Anak-anak Tuhan permata GBKP. Sasaran tahun pelayanan GBKP. 2020 enda eme jemaat menjadi pelaku ap. Pelayanan gereja. Pelaku aktif berarti gerina kita. La erndobah. Adisi perdiateken perdalanan gereja. Selaku kula kristus ibas donyenda. Labu berjalan alu mulus. Tapi li tantangan. Sini hadapi, tapi selaku gereja semakin dibabat, semakin merambat. Persadaan kalau si Kristus E, eh, Iyatur aludahin gereja, eme jadi ziraras terang. Terasa paksa endah gereja bertumbuh dan berkembang arah telu pendahin gereja. Entah petri tugas gereja, emekap kuenonya, entah pe persadan, marturia, entah pe kesaksin, BGP diakonya, ngelai, entah pe pelayan. Jadi arahkai si itu rikan ijenda. Teridak uga penting Tugas e guna ila koken. Sebagai kita. kala si terkini tekan. Teman tandai em kap dahin si mahuli. Ngkai maka kita tandai kendahin si mahuli e. Eh. Adisi perdiateken Ibas nas, kot bahta Endandai nas lundung enta, Titus 2 ayat sepuluh empat Endandai terkitekend di bata, si sembah kita e, di bata si menghuli, si dem kekelengan. Ia roh kudoni enda, git, korban kendirina. Mate. I kayu persilang guna nebu si dosanta iba si jahat nari ras kes, mereka keselamatan man banta kerina anak-anak jadi kai si ibahan di bata eh eh kerina guna kini ulinta, ibahan na kita jadi si kerajaan jadi bangsa si bers, jadi guna merespon, karena kini ulin di Batae, kita harus mesikal terbahan si mekul. Arakrina dampar kegeluhenta, terpalaskan kini tekenta tibas persadanta taras Tuhan ugha kita, ugha kam anak permata. Muat pagin, ibas dahin, tri tugas gereja. Anak-anak kami permata, tri tugas gereja, ibas perpulungan. Si pemena adina nulik kita kubas perbahan rasul-rasul siwa ayat 32 setelupulutelu. Maka model, ibas pendahin gereja. Enda sel kubas paksa enda ada idah makana peran gereja makanan si pemena, makana teridah ije, lid sadah karena kini sadah lid kesaksina bagi pe lid pelayanan emakakai si lid ibas ya elah guna dirina saja ngenca. Tapi guna kepentingan saja ngenca yuuku kena tapi ipak guna kepentingan bersama umpa mana rumah Maria Nande Markus Ipakena ipake perpulungan lako ingan tolah Labo saja perpulungan ersa tapi teridahahkan Uga kegeluhna jadi kesaksin. Hal enda teridak. Maka na gue naruh suruh kalak si pulung. Tambah wari naruh teremna kalak si pulung. Ibas paksa sikit. Tentu ia harapkan kape. Peran gereja sekubas paksa genduari enda. Arus kita tetap musih karena pendahin gereja si pemenang. uga perpulungene ibabai erkini teken, bagai pesada pengejapan ras kai silit ibas ia ipakena guna kemuliaan di bata janah geluh ia si keleng-keleng anak-anak kami permata ija papegam tading ibas paksa enda Kejaplah, ugal luar biasa. Kini ulin Tuhan, ibas kegeluhendu. Ya e maka kita, pe selaku anak-anak Tuhan, dalankan perbahanan si mauli, ibas kegeluhendu. Adina si pepayo sadati salunika 5, ayat 14, se-15, Edan Dai. Edan merupakan nasihat, sekaligus perintah Rasul Paulus kubas perpulungan Tesalonika si pemenang emang ngajarkan kalah si perkisat ngajarkan emang cara mereka persingat gelah isa darina kai si e. gelah lid perubahan ibas geluhna jadi adili tapi si ngajarken tapi persingeti teman nasi perkisat enda sada perbahanan dahin si mahuli si peduakan ema tetap kelak ukur kala si perbias tetap kelak ukur kala si perbias kegeluhan manusia termasuk pe kita mekat Kel, dikuasai oleh kebiaran terbagi-bagi hal sirpahanca manusia mbiak. Kalau si bagi perlu pendampingan, perlu topangan, perlu dibimbing. Ia harus ipegegehi. Lalu kata di bata, gelah ia ikuasai kebiaran. Sebab engkongasup ia rukur secara positif dengan iga jabna di e engkelengi rasi nampati ia si petelukan nampati kalak si kote ras sabar nangdangi icp nangdangi kalak si kote arus kita kepate harus kita mediate, sebab esadat eh, tanggung jawab. Kalak si te, guna, nah, kata pergege pengapul nangdangi kalak si kote. Jana kita harus sabar, lam rawa gelah kita ukur kalak si Ibas eh. e, kita nah kata. Keluarkan kata demi kata, banci mereka semangat manbana. kata tambahka kini serana, arah perkataan yang keluar dari mulut kita. E maka pilih kata yang tepat, gelah ranan, Bagepe arah sikapta, arah perbanenta, sisa manbana banci kape ya Terima kasih keempat. Metengat, ah, metengat gelau lalit sirbalas. Metengat gelau lalit kala sirbalas. Metengat gelau lalit kala sirbalas. Tetap erban si man ICP. Izinkan singatkan ibas ayat 15. Jadi kita selaku kala Kristen Krina kam anak kami permata, rudang-rudang gereja harus beritakan karena kegeluhan si Mahuli. Dia sekali kalaklah rebahan si Mahuli, man bandu. Kalit kalaklah mahuli man bandu. Tapi lagi tanggit erbalas kejahatan, alu kejahatan. Tapi si balas alu kini ulin. Arah sikapta banci incidahkan kini ulin. Beritakan berita si meriah. Si incidahkan ateta keleng. Nang Kini uline banci incidahkan arah persadaan Kuenonya. Kesaksin. Bagepe entah Entahpe pelayan. Sebab ibas persadaan sin teguh. Kalau banci si sampah sampaten si ajar-ajaran, rasi saling mpegegehi ibas ke koten nanari. bagi banci saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Bagi-bi, rahsia pula-pula. Ya e maka membantah terlebih kam anak kami singuda muda, si katakan permata. Bansada tekan duk lakondahi kendahin si mehuli, citahkan arah pengeranandu perbahanendu, carandu rukur bagepi sueka rasa saran tahun gerejanta pelayanan gerejanta jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan gereja e maka pakaikan talenta silit ibas kita talentandu dus skala sekala ersada are tersaksi ngelai ibas dahikan tri tugas gereja enda medahin si mahuli si arus ilakoken dengan esa de tanggung jawab tak, jang tanggung jawab kala sirkiniteken janah dahin e eh, arus dahiken alututus tutus ula mekarus Sebab dahin si mauli silakokan kita lapar pernah sia-sia. Tapi li upahna ibas dibata narik. Maka ulalit kam anak kami permata si tading-tading. lah ikut muat bagin ibas krina dahin gereja Tuhan. Ergiah gialah ukurndu ibas dahikan dahin teri tugas gereja. Arah kegeluhenta terpuji gelar Tuhan tertoto kita bujur Tuhan, Ibas Katandu, si bagikan kami pengasuh, kami pengasuh, kri anak kami permata, lakon dahi, kendain, si menghuli, dahintri tugas gereja suera talenta lenta si brekendu ibas kegeluhena sekalak-sekalak. Lalit si tading-tading kerina ikut muat bagin ibas dahin gereja Tuhan. Tumpak-tumpak ndu kegeluhan kami kerina anak-anak ndu Tuhan. Bahan makanan arah kegeluhan kami termulia gelar Tuhan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari kitab dendeng kita nomor 257 ayat satunya saja. <SILENCIO> Sampai-sampai si si bau bau, si bau si Sab kebiarin jeda tak terjadi disuruh batas si ken kenan si sampah sampah asalnya super gue mengkap tumburu sih menambah dendam ragu ras kerina kita naik kencang Mari kita lipat tangan kita Untuk doa persembahan dan doa sahabat kita Kita berdoa Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan, Tuhan mana atas karunia dan penyertaan Tuhan Kami dapat berkumpul lagi di tempat ini Tuhan Tuhan mana kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini Tuhan Bukan melalui nilainya Tuhan Tapi melalui dari hati kami Tuhan Yesus Han, semoga persembahan ini berguna bagi gerejamu Tuhan Untuk kemuliaan gerejamu juga Bapak Tuhan, di sini kami juga berdoa Untuk teman-teman Permata GBKP Tuhan Yesus Engkau lancarkan segala usaha Teman-teman Permata kami Tuhan Baik dimanapun Dia berada Tuhan Yesus Engkau yang melindungi Dia Engkau yang menjaga Dia Apa usaha dan Program kerjanya Tuhan Tuhan kami juga berdoa Untuk persiapan cimpa Tuhan Mulai dari pusat sampai lokal Tuhan Engkau yang memberkati usaha mereka Tuhan Engkau yang membimbing mereka Atas apa yang mereka rencanakan Untuk cimpa di bulan 6 ini Tuhan Tuhan kami juga berdoa Untuk kesehatan kami Tuhan Engkau juga yang menjaga kesehatan kami Engkau yang mendidik kami Tuhan Yesus jagai kami lindungi kami Bapa kami tidak akan bisa sehat jika tidak dengan karunia Tuhan Tuhan di mana juga teman-teman yang sakit engkau pulihkan dia Bapa engkau berkati obat yang diminumnya Tuhan karena kami percaya kesembuhan itu datangnya dari Tuhan Tuhan kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang ada sekolah baik sekolah dan perkuliahannya Tuhan engkau yang memberkati mereka Bapa Mulai dari persekolahan sampai perkulihannya Tuhan Engkau yang mengajari mereka Tuhan Yesus Ya Tuhan kami juga berdoa bagi pekerjaan permata kami Tuhan Baik yang bekerja di Sumatera maupun di luar provinsi Sumatera Tuhan Engkau yang menjagai mereka Tuhan Engkau yang melindungi mereka Dan Engkau juga yang memberkati mereka Bapak Engkau lindungi mereka baik Sampai pulang ke rumah karena ada keluarga yang menunggu mereka, Tuhan Yesus. sini kami berdoa, Tuhan lindungi kami, berkati kami anak-anakmu permata, melalui anakmu -anak Yesus Kristus dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih angkat lagu pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi, melayani lebih sungguh. Tertoto kita jari Tuhan Yesus, minta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini Surga, gelar ndu perba di amin. Roh min selamin praten ibas doni donienda bagini Surga. Brekeman kami akan cukup ibas warisi senda enda. Allemimin salah kami, baginya lemi kami salah kala kempak kami. Oleh min kami bapa kamu kuas percubaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kamu simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah dekahnya Amin.